Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar sahabat bola lokal Bintan Kepri tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Keinginan mencetak gol Bola lokal Bintan Kepulauan Riau, semua pemain sepak bola tentu sangat ambisi untuk mencetak gol baik sepak bola lokal nasional ataupun internasional mulai dari pemain belakang hingga pemain depan tentu ambisi apalagi jika ada kesempatan melahirkan sebuah gol sangatlah sulit jika sebuah tim tidak bekerja sama adapun tips untuk mencetak gol 1 memanfaatkan peluang gol 2 pupuk kepercayaan diri 3 tembak melebar dan rendah 4 ingat kadang-kadang sedikit tenaga lebih baik 5. Terus bergerak, terutama pemain depan. 6. Perhitungkan nerakan. 7. Perhatikan posisi keeper lawan dan sabar. Yeah. Mm -hmm.